Oke, okay, misi mencari kawasan sungai yang ada emas ya. Oke, okay, saya tunjukkan tanda-tanda uh, yang ada emas ya. Kasak batu tanda-tanda yang ada emas. Okay, saya tunjukkanlah tanda-tanda kawasan yang ada emas ya. Eh. kalau orang nak tahu ni eh ni sungai sungai kecil eh, ni dalam air sampai sini kawasan yang ada emas kalau sini sampai atas ni memang tak ada emas eh, sebab dia tanah ni pasir tanda-tanda yang ada emas bawah ni sampai sini kalau dia dia dah rapat kat sini kat batu ampal ni dasar sungai ni memang tak ada Dah dah habis dah kawasan ni. Tapi sini saya tak kacau lagi ni. Sungai ni. Anak sungai. Eh. Satu lagi eh. Ni sungai eh. Tadi kita tengok anak sungai yang ni sungai. Okey. Tanda-tanda sungai yang ada emas. Kita tengok eh. Ni eh. Yang tempat emas berkumpul adalah situ. Okey. Tempat tu yang saya balik tu tempat yang ada emas. Yang ni pun ada ni. Yang kat bawah ni pun ada ni. Tengok batu dia. Putih-putih. Batu putih-putih macam ni. Confirm ada bermasai. Antara banyak NCT. ni bukan bermasai. Okey, selepas so masuk cahaya, kita angkat, kita tabur bijan. Kemudian kita tabur bijan supaya dia naik sering.